Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di dapurnya Emet. Kali ini kita akan masak e, tempe mendoan. Tempe mendoan yang gurih dan lezat. Ini tempenya aku beli dari pasar Aku sepotong aja Bikinnya Ini bahan-bahannya Tepung beras 150 gram Tepung terigu 150 gram Ini bumbu yang dihaluskan Semuanya Bawang merah, bawang putih Kencur dan sedikit eh, apa? Sedikit kunyit Ada kaldu bubuk Bubuk ketumbar Garam dan merica Oke kita haluskan dulu Bawang merah dan bawang putihnya Serta e, Kencurnya Aku kecil-kecilkan dulu ya Karena blendernya Kurang bagus Kita blender dulu Bahan-bahannya Semua bahan Diblender aja Dihaluskan Kita halus teman-teman Kita campurkan dulu eh, Dua jenis tepung ini bandingannya sama ya teman-teman Kalau 200 ya 200 Kalau 150 ya 150 Atau kalau kita pakai sendok Ini sekitar 7 sendok-7 sendok Kita iris dulu bawangnya Dan bawangnya lalu kita kita potong-potong tempenya ini potong tempenya sesuai sesuai selera ya teman-teman aku potongnya biasanya bagi dua dulu lalu aku potongnya seperti ini jadi agak lebih lebar tipis sekitar setengah senti, tapi jangan terlalu tipis juga supaya masih berasa tempenya. Oke, itu udah dapat tempenya, segini udah cukup banyak. Kita tambahkan air sedikit-sedikit aja, teman-teman. Takutnya kan keenceran. Ini aku siapin sekitar 300 mili ya. kita koreksi rasa kurang naik garamnya keencerannya sekitar segini nih teman-teman tingkat keencerannya ya. Ini udah cukup daftar pas. Ini kan biasanya mendoani setengah matang ya teman-teman Tapi saya lebih suka agak kuning sedikit ya nggak terlalu mentah banget Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng Nyonya emmet punya bawang goreng yang sudah dikemas Penampilannya seperti ini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 Mendoannya sudah jadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like and comment ya.